Jemari menari Nada melambat pelan Di kesunyian malam saat datang Rintik hujan bersama sebuah bayang Yang pernah terlupa Kecil berbisik, "Untuk kembali padanya, seribu patah menggoda, seribu sesali depan mata, seperti menjelma." Waktu aku tertawa kala member. Rasa sesal di dasar hati Diam tak mau pergi Haruskah aku lari dari kenyataan ini Pernah ku mencoba tuk sembunyi Namun senyummu tetap di depan mata seperti menjelma. Waktu aku tertawa, kala memberi. Rasa sesal di dasar.